Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cha Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, ya semoga teman-teman semua ya senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan ini dan juga teman-teman sekalian diberikan kesuksesan dan juga kelancaran di setiap urusan teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini. Jangan lupa Buat teman-teman semua yang ingin mensupport saya juga Untuk gabung menjadi member Ataupun bisa join ya guys Ya ada beberapa pilihan Yang pertama itu untuk serumpun ya Untuk kita sendiri ya Untuk istilahnya membeli peralatan dan lain sebagainya Kalau ada kekurangan Supaya kualitas videonya semakin baik lagi Dan juga saya istilahnya sangat senang Apabila teman-teman itu memberikan masukan kepada saya Kurang apa ya kan Entah suaranya kekecilan Suaranya kebesaran atau bagaimana Bisa teman-teman istilahnya komen Aja. Dan buat teman-teman semua yang sudah bergabung menjadi member channel ini terima kasih banyak dan itu teman-teman membuat saya semakin senang dan semangat lagi untuk berkarya seperti itu ya teman-teman dan ada juga istilahnya pilihan-pilihannya ada yang gerakan positif termasuk istilahnya untuk membangun pondok pesantren yang ada di kampung saya dan juga istilahnya untuk memberikan sedikit istilahnya rezeki kita membagikan kepada ustadz dan juga ustadzah yang ada di sana guys ya dan pasti teman-teman sekalian uang yang masuk istilahnya dari dalam kategori untuk ustada ataupun ustadz di sana dan juga istilahnya untuk pembangunan pondok pasti kita akan salurkan dengan baik dan benar seperti itu oke okay. kali ini teman-teman kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan bersolawatlah wahai lidah by Ustaz Syafiq Pr I.E guys ya Pusat Rawatan Al-Idrus guys ya Nah langsung saja kita dengarkan bersama sholawat ya Agar supaya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Semakin bertambah dan bertambah Dan ingat sholawat itu akan membawa kebahagiaan Fiddini wa dunia wa guys ya Jadi langsung saja kita simak bersama Kalau teman-teman sudah hafal ikuti bersama ya Supaya apa mendapatkan pahala bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Jom kita dengar bersama let's go Bersalama Wahai Lidah Allahumma salli wa sallim Wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Salamu ala khairil anamil mustafa badri tamam Salamu alaihi wa sallimu Yashfa' lana yauma manziham Ya rogo kepada semua yang beriman agar turut bersalawat salam bersama-samanya Allahu <Sess> ala ghairi al-anami al-Mustafa Di hari akhirat Kelak nanti Ialah Satu salawat yang dibaca Kan ditulis sepuluh pahala Memadamkan sepuluh dosa Diangkat sepuluh derjatnya Sallu ala khairil ala Bilmustafa maderita maderita Siapa bersolawat kepada aku. Sehari satu ribu Tidakkan mati Sehinggalah melihat tempatnya di jannah Sallu'ala keampunan dari Allah dan ditunaikan hajatnya sallu ala khairin. Sampai that Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah guys sangat-sangat senang sekali, sangat-sangat seronok sekali enak kita didengar guys ya. Ketika kita mendengarkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam, maka jiwa kita akan juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berselawat satu kali maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala, banyak istilahnya pengampunan dosa dan juga mengangkat derajat kita. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu, akbar, Allahu akbar, dan juga guys ya Apabila kita bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Maka malaikat penyampai salawat Akan menyampaikan salam kita Dan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah Allahu Akbar Maka daripada itu ketika kita memperbanyak banyak salawat ya Banyak kita membaca salawat di dalam sehari Seribu kali, dua ribu kali, lima ribu kali Maka semakin dekat ya hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya orang-orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan menyebut terus menyebut, menyebut, dan menyebut. Begitu juga ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kita memperbanyak salawat agar supaya apa? Agar supaya yang kita cintai mengetahui kita. Allahu Akbar. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga bermanfaat, semoga menyejukkan hati teman-teman sekalian ya dengan kita mendengarkan salawat, dengan kita istilahnya bersalawat bersama. Insyaallah, ketenangan dan juga istilahnya kebahagiaan di dalam hati kita pasti akan terwujud. Terima kasih sudah tengok video ini, guys! Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Pusat Rawatan Ali. Terus ya, guys! Ya. Masya Allah, Ustadz Syukran, Jazakumullah Khair, dan semoga buat teman-teman semua yang istilahnya... Diberikan kesusahan, kesulitan Tetap bersabar dan meminta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetap berusaha apabila kita Masih dalam istilahnya Proses untuk menuju kesuksesan Tetap berusaha karena Allah subhanahu wa ta'ala Melihat istilahnya Hati kita bagaimana dan juga Usaha kita, semakin besar usaha kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan membalasnya dengan sebaik-baiknya Seperti itu, dan ingat Setiap apa yang Allah berikan kepada kita Itu sangatlah baik-baik